Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada final voliball putri pada sore hari ini. Hari Rabu 8 Februari tahun 2023. Oh iya, iya. simpan dulu di atas meja situ oh, Iya, iya. Iya. Official. Ah, eh, hey, hey. ini. Sebentar ya, sebentar. Simpan dulu di meja. Manajernya jangan-jangan inilah suasana para penonton di final menerobotan juara 3-2 dan 1 untuk dan terlalu, tim Poli Putri nah, di Desa Binturan Kecamatan Pamukkan Utara Kabupaten Kota Baru dan kedua pemain akan bersiap-siap untuk masuk ke lapangan. di mana pada putaran berikutnya adalah Angel Squad Binturung berharap dengan Binturung Family RT 9 Inilah puncak tandingan bola voli putri Angel Squad dengan Ben Kurungpanggi. Yang berdua ini hari hari sebagai lambang supremasi terbesar di dunia. voli putri diwarnai dengan rintik-rintik hujan di sore hari ini padahal pertandingan oleh putri perebutan juara 1 dan 2 di mana pada kedua tim ini semua bertulukan di wilayah Pinturung yang berhasil naik di empuk besar Dan hari ini adalah perebutan juara 1 dan 2 Di mana pada perebutan juara 3 tadi sudah usai antara Bung Labu berhadapan dengan Aurora Sisurung Estate Dan ternyata berpihak kepada tim dari Aurora Sisurung Estate dengan kedudukan 3-0 Dan untuk saat ini diwarnai juga dengan hujan bercampur angin Nampaknya para penonton disuruh mengumpul memanfaatkan sarana kantor desa Binturung dan sekarang ini benar-benar parat walaupun masih ada di luar. Dan ini langsung oleh Pak Kepala Desa dengan manajer perusahaan bersama dengan seluruh panitia dan warga masyarakat penggemar poli berkumpul di sini walaupun hujan. 16, Pak. 16. 16. Ini masih pemanasan. Eh, kapan bisa panas ini? Karena disiram terus. Ya, belum, pak, belum kita ini masih kan lihat. Ya. Ini masih dia pemanasan tetap aja dingin. Karena oh. disiram terus. Iya. Kapan masih karena cipanas baru main. Ya Allah ya Tuhanku yang kerdakmu, insya Allah air hujanmu bermanfaat membersihkan lapangan dan sisa-sisa kotoran dan insya Allah akan redah hujannya oh benar-benar terberat lawan benar tidak diragukan sudah kehaliannya body semua suasana para penonton pada sore hari ini benar-benar memadat kan area lapangan voli di mana pada sore hari ini yang akan bermain dalam perebutan juara satu dan 2 adalah tim dari Angel Sport Binturung Putri dan berhadapan juga dengan Binturung Family dari RT 9 Desa Binturung. Jadi masing-masing adalah main dari desa Binturung semua. Ini adalah angler squad dan di sana adalah Binturung. bunyi kulit menandakan, mereka akan... agak cembung agak melengkung, agak melengkung terlalu jauh kalau udah melengkung, agak melengkung. Eh, agak melengkung. Ya. wah biasanya kita tidak begini jangan senyum pelan-pelan Berapa -pelan. lagi sedikit? sedikit sedikit masuk masuk that I always write 4 news. that I Tarih, Tarih, tarih. tarih, tarih. Makin seru permainan ini masih iya dibalas langsung ah tak poin bertiang kepada BN family <tuk> <tuk> dan Citra. Out. Out. Out. Dudukan sama akhirnya sebelas. Gatang, nah, <tampak> tapi saya bagus hasilnya nah. <tampak> hey! family hey, beraksi hey, melewati poin hey, hey, hey, hey. masih <tampak> di posisi masih di nomor 10 <tampak> 21 untuk Angel Squad ah, lagi-lagi ah. presisi 22 sama saingan ketat kali ini guys dimana kedua tim ini adalah masing-masing Darwin turung dalam puncak final perebutan juara 1 dan 2 Ini mengungguli satu poin, dua tiga, dua dua. Semakin menegangkan ini oh. kembali. Posisi dua tiga, dua tiga. Oke, okay, ini adalah detik-detik menegangkan oh. nampak dari jauh Pak Kades semakin bersemangat menyaksikan pertandingan binturung adu binturung pada sore hari ini dan pialanya sudah di sana sudah siap Bapak menegangkan guys 24 23 apakah BNT Family akan mengungguli mengumpuli dengan skor 25-23 bayar bayar bayar bayar, bayar.